merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) periode 1 hingga 31 Oktober 2022 untuk penerapan harga TBS sawit di November 2022 telah menyepakati harga sawit umur 10, 20 tahun naik 49,58 rupiah per kilo menjadi 2280,22 rupiah per kilo. Rapat selanjutnya untuk menentukan harga TBS sawit periode November 2022 dilakukan pada Selasa, 6 Desember 2022 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berikut harga sawit Provinsi Kalteng berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, sawit umur 3 tahun Rp1.703,66 per kilo, sawit umur 4 tahun Rp1.862,09 per kilo. Sawit umur 5 tahun 2012,07 rupiah per kilo, sawit umur 6 tahun 2070,63 rupiah per kilo, sawit umur 7 tahun 2111,15 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2207,18 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2265,28 rupiah per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun 2329,80 rupiah per kilo, sawit umur 21 tahun 2326,49 rupiah per kilo sawit umur 22 tahun 2321,74 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2300,84 rupiah per kilo, dan sawit umur 24 tahun 2300,84 rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp10.897,53 per kilo dan harga kernel Rp5.573,18 per kilo dengan indeks K87,17 Sekian harga sawit untuk tanggal 8 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.